kemarin habis sakit besok kalau sakit lagi gimana? mabuk nih anak buruan makan Padu terus tidur geli aku ya Allah. aku kok, sama mas... kok ada siang loh aku itu apa itu? Kiamatnya dekat ya Allah Apa itu nya Hey yo, what's up guys Welcome back to my channel Channel, channel, channel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 agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami oke okay guys keburu kemalaman soalnya sekarang udah jam hampir jam tengah 10 oke okay? langsung aja guys kita mulai videonya oke okay guys langsung aja ya kita mulai ngerjain temen aku ini temen aku youtuber juga ini youtuber gaming dia main uh, apa itu namanya GDA, SA itu SI versi PC jadi buat kalian yang suka suka main game apa San Andreas kalian bisa tonton tuh videonya, keren-keren oke guys langsung aja ya kita mulai perangnya ya gimana reaksi Mas Pur nanti Bismillah sayang makan dulu dari tadi disuruh makan alasan mulu udah udah jam tengah 10 lu nanti kalau perutmu sakit lagi gimana siapa yang repot <laughs> kita lihat reaksinya mas Pur guys apakah dia bakalan kaget <laughs> yang lah tadi online Terus keluar Kamu kok jadi gini sih yang Emangnya aku salah apa Nudia <tuk> mas, Aku nyuruh kamu buat makan itu Biar kamu gak sakit Kemarin habis sakit Besok kalau sakit lagi Gimana? Mabuk nih anak <tuk> Buruan makan <tuk> Aduh, terus tidur geli ya Allah. Aku cici sama Kok ada adesinya... siang, loh? Aku itu apa? Itu kiamat, dekat ya Allah. <tuk> aku itu nyuruh kamu makan, buruan makan. <tuk> <tuk> Kalau kamu gak mau makan aku juga enggak mau makan pencet lagi nih gak ah kamu makan enggak? tobat sadar kalau enggak kita putus. ini yang kau itu siapa pak masak cuma gara-gara disuruh makan enggak mau putus cuma gara-gara uh, disuruh makan gak mau kamu jahat <laughs> kan lucu yang <laughs> ya udah putus hey. kok kamu enak banget sih bilang putus <laughs> semua cowok gaya <laughs> kita itu udah pacaran 10 tahun dari kelas 4 SD lo yang masa hubungan selama 10 tahun langsung lenyap dalam lima menit siang bocil, <gupungan> waduh, <gupungan> oke guys lanjut guys tahan dulu yang tiga tahun lagi kita nikah, <gupungan> aku nggak jadi mutusin kamulah, lah dia dia nelfon aku guys tapi nggak bisa soalnya soalnya nelfonnya uh, terhubung di, di tiapad ya HP aku terus ini kan aku pakai PC jadi aman <gantap>, mantap mantap mantap mumet dia pada Oke guys kita kerjain terus sampai dia emosi ya guys uh di cuma ke bawah emosi aja yang ngombe putri kono ais lagian kamu juga disuruh makan cuma disuruh makan aja gak mau kok malah nyuruh minum putrek siang aduh emangnya aku pusing apa Bro. seharusnya kamu minum Obat mah sana biar lambungmu nggak sakit lagi. Obatnya kemarin masih kan? <tuk> <tuk> mantap mantap mantap. Ayo nah, kita bikin sampai emosi guys. <tuk> Tapi bohong. Ayo pali pali pali. <tuk> waduh waduh. Kok paling pali, pali siang? Aku serius, lagi nggak mau bercanda, gai-gai-gai <laughs> Ya Allah, apaan sih yang cici banget aku yang... <laughs> aku cici, aku cici guys, sama aku sebenarnya mau prank kayak gini agak ragu-ragu ya guys Takutnya itu kalau temen aku bener-bener suka sama aku kan bahaya Makanya aku juga agak waduh nanti gimana sampai dia suka beneran kan wah ketahuan ketahuan deh kalau dia gay gitu loh soalnya kan zaman sekarang banyak banget uh, cowok suka sama cowok kan banyak ya semoga aja kita terhindar dari uh, kayak gitulah kayak yang apa larangan-larangan oke okay, lanjut guys gimana guys gelicu <laughs> wah dia mulai spam guys terus mau kamu apa sek sekarang kamu mau kita putus bro bentar guys tunggu jawabannya guys Ya udah kayaknya udah udah jengkel ini guys <laughs> ya Allah ya Allah eh yang bales kamu mau kita putus tuh dia udah emosi kayaknya guys udah nggak mau nanggepin <laughs> mantap dah Mas Pur oke jangan lupa subscribe channelnya Mas Pur channel uh Malah live buat kalian yang suka main game GTA SA, kalian bisa subscribe channelnya seru. Kamu malah tidur, toyang Yang emot gini aja lah. <laughs> Balas dulu yang chat aku. Tuh, kan dia benar-benar itu apa namanya? Udah nggak mau nanggepin, kayaknya udah risih. Itu si Mas pun. Oke okay guys, ternyata teman aku udah bener-bener ngamuk guys Dia bener-bener geli dan tadi sempat nyopam dan hilang stop Dan tadi sempat nelpon aku juga guys Aduh, aduh, weka, weka, Oke okay guys, mungkin gitu aja ya video kali ini Cuma buat hiburan aja guys Dia langsung <tuk> <tuk> Aduh, gue Buat tambah-tambah konten beka -beka. <tuk> Jangan lupa like, comment, share Ya guys Semoga video ini menghibur Maaf Mas Pur Oh ya guys Jangan lupa subscribe Channelnya Mas Pur Namanya Mas Pur Channel Buat kalian yang suka Main game GTA SA Kalian wajib Subscribe channelnya Mas Pur channel dia orang Purworejo guys. Ini teman aku uh, teman PKL aku waktu kelas 2 SMK guys. Sampai sekarang alhamdulillah masih kontekan masih lanjut masih sering-sering. Uh, Bukan teleponan ya kayak kayak nanti Sering-sering uh, kasih Ya gak kasih kabar sih Sering-sering -sering tentang Youtube guys Oke okay, guys mungkin gitu aja video kali ini Semoga video ini dapat menghibur kalian semua Ya ini cuma nih sengiseng aja ya guys Buat tambah, -tambah konten Oke okay, guys Terima kasih buat kalian yang udah Nonton video ini Tunggu video-video terbaru dari kami See you in the next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh